Assalamu'alaikum soulmate, ketemu lagi di Masalah Emma Emang ada. ada Bersama Mimi, Mbak Inka, juga Cindy. Assalamu'alaikum Hari ini kita mau berbagi wawasan, Sin Iya, di masalahnya mana, Yes, <laughs> masalahnya aku menerima DM ya, hmm. dari salah satu soulmate nya Mia yang minta dibantu untuk di-sharing atas masalahnya nih, Mbak Inka. Ya, ya, ya. Jadi ini soulmate-nya, soulmate Yusuf namanya di Jakarta. Dia menyampaikan, Mbak Mimi, dibantu dong sharing untuk masalah yang sedang aku alami. Mm -hmm. Di mana soulmate Yusuf ini uh, lagi merasa terzolimi. Ya. Dan dia banyak aku tuh harus bagaimana? Karena aku nih saat ini, akhir tahun kemarin, aku tuh kena PHK. Dan ternyata uh, dia mendapatkan PHK itu karena laporan dari sahabatnya sendiri ke bosnya. Nah, hmm. itu dia bingung gitu mbak. Dia harus ya. bagaimana? Karena hmm. Hmm. ternyata uh, dampaknya tuh sampai saat ini tuh masih berdampak gitu iya, ke somatiosomat ini mm -hmm. iya, gitu ya, rasanya dia saatnya terus juga iya, dia mungkin apa sih iya. kalau PHK tuh biasanya gimana sih Sin palingnya iya, dia, dia, dia juga dia, jadi bingung iya, dengan betul. si sahabatnya ini kalau ketemu bagaimana iya, dia bingung ah, menghadapinya hmm. karena dia tahu orang ini yang menyebabkan dia di PHK Um, Jadi ya. dia bingung bagaimana menghadapinya gitu, mm -hmm. karena kan dia punya rasa marah, kesel, terganggu gitu. Ya. Lebih seperti itu sih mbak Inka, gimana ya, ya. tuh Kalau uh. untuk Salmed Yusuf, harusnya uh. dia bagaimana bersikap terhadap uh. proses ini Seseorang ke fenomena ya. juga hanya ya. sendiri uh. ini gitu. Ya. Memang kan pertama kali kita selalu uh. harus bisa menyadari bahwa perilaku kita ditentukan oleh sudut pandang. Ya. Nah, mm -hmm. Sudut pandang kita juga hmm. ditentukan oleh tujuan kita hmm. Kita maunya apa? Nah kalau memang e, maunya masalah ini selesai Tentu sudut pandang yang dipakai harus begini ya. Kalau ingin tetap masalah ini terserah Yang penting saya bisa tidak terampas kebahagiaannya Tentu sudut pandangnya begini Pilihan ya? Pilihan, pilihan. jadi mau ya. apa gitu kan hmm. Nah, kita Mea sini memang uh, me menawarkan sudut pandang yang bisa membuat si akunya ini masalah wake, wake, wake, wake, itu nggak ya? ada. Iya, hmm. yeah. gitu. Hmm. Nah, kalau ini kan jelas. Kalau ingin me menyelesaikan masalah, berarti kan masalah ada. Mm -hmm. yeah. Nah, kita ingin kondisi apapun yang nggak nyaman itu buat kita nggak ada masalah. Iya, gitu. ya, nah, mm. jadi bermula dari sini, uh, kita harus sadar betul maunya apa. Mm. Jadi, harus tahu dulu ya, Mbak, aku mm. uh, si soulmate ini atau oh, aku nah. nih, saya mm. dalam fenomena mm. yang seperti ini. Aku mau tujuan sih, mm. ini mau dibawa kemana yeah. gitu ya. Apakah yeah. aku mau menyelesaikan masalahnya? Yeah. solusi? walaupun yeah. masalah itu ada, mm -mm. tapi aku nggak masalah yeah. gitu Iya yeah. kan? yeah. yeah. Nah. Tentunya maunya aku nggak masalah ya pasti. Ya. <laughs> Ini gimana tuh mbak? Uh, ya tapi harus aku. menyadari dulu kenapa ya. memilih maunya nggak masalah. Iya. Kenapa? Hmm. Nah, Ketika kita ingin hmm. menyelesaikan masalah, memang hmm. harus menyadari bahwa uh, masalah itu uh, tidak bisa kita kendalikan. Ya. Ya. Itu hmm. harus paham banget bahwa masalah itu dari Tuhan hmm. dengan syarat kita itu sudah di koridor. Hmm. Artinya si Solmed ini udah melakukan hal-hal semua tidak melanggar. Artinya dia kerjanya benar, tidak bohong, nggak memanipulasi kantor, tidak melakukan hal-hal, tidak korupsi, uh, hal -hal tidak korupsi ya. dan semua yang melakukan uh, pembangkangannya. Ya. Nah, ketika kita tidak melakukan hal-hal yang itu, maka apapun yang terjadi. Itu adalah ketetapan Tuhan, kadar Allah. Hmm. Hmm. Nah, jadi, kalau kita ngerti ini, ini adalah takdir dari Tuhan buat kita. Tentunya, ini pasti baik dari Allah. Nah, Itu dia, tuh ya, itu nah, ya. melihat Ci, si melihatnya situ dulu itu. ya? Kan, kalau kita melihat sesuatu ini baik dari Allah, walaupun gak enak, yang namanya baik tentu gak perlu dirubah, kan? Iya, ya. ya. Hmm. Hmm. Sudut pandang hmm. itu nah, dulu, ya. Tuh. Itu ya. kita hmm. juga tadi tentuin hmm. kita mau yang di mana. Habis ya. itu, ya, tujuan kita hmm. hmm. kalau kita mau baik-baik aja. Hmm. Nah, harus paham juga bahwa ya, itu ya. kita sudah di koridor dan juga boleh nggak dikasih gambaran kalau <tis> seandainya memilih menyelesaikan masalah. Iya, gimana ya? Itu asal muasal stres itu ketika tidak mendapatkan hmm. apa yang diinginkan, ah, okay. inginnya nyeselin masalah. Nah masalahnya nggak bisa kita, kita selesaikan sesuai. karena itu dari Tuhan. Iya. Jadi Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang menyelesaikan iya. masalah. Tuhan yang, yang iya. Karena itu tadi ya, kalau memang dia sudah berada di koridor, yes. dia tidak melanggar apa-apa, namun ketetapan iya. itu tetap terjadi walaupun nggak enak. Iya. Tapi dari itu baik dari Allah. Iya. Gitu ya. iya. Jadi uh, hmm. dizolimi itu Sempurna, hmm. karena datangnya dari Tuhan. Nah, sesuatu yang sempurna. Jadi nggak ada ya kalau lingkungan kan mengatakan e, ketika kita dapat sesuatu yang nggak enak, tunggu aja nanti pasti diganti yang enak. Sebenarnya ya, bukan. Okay. Ketika kita dapat nggak enak, yang nggak enak itulah nah, yang terbaik, terbaik ya Mbak nah, ya, betulnya ya nggak hmm. enak, itu justru yang terbaik ya, ya Cuma jadi, balik nah, lagi, kitanya iya, yang harus pahami Kita dulu. yang harus paham, yang harus mau iya. switch Mau memilih sudut, sudut pandang, pandang gitu, iya. ya. Mulu, iya. Jadi iya. memang, e, kenapa kalau Jadi harus ngerti dulu, saya memilih ini Konsekuensinya ini hmm. Saya memilih itu, konsekuensinya hmm. itu Jadi, saya memilih ingin masalah ini Selesai berarti karena saya tahu konsekuensinya ini di luar kendali saya, jadi siap-siap uh, menjadi masalah, siap-siap yeah. stres, gitu ya. Nah, Benar-benar di luar kendali ya, mbak ya? Di luar kendali, kita nggak bisa yeah, yeah. membuat orang itu baik sama kita nggak bisa. Yeah. Kita nggak bisa membuat bos kita melihat kita tuh benar nggak bisa. Tidak dalam kendali, walaupun hmm. kitanya benar gitu. Iya nggak dalam kendali. Tapi kita mau benar dalam kendali kita. Ya, oh, kita ya, hanya mau benar dalam, dalam kendali kita. kita, kita Orang tahu. lain mau lihat kita, bukan bukan jatuh. tidak dalam kendali kita. Nah. Tapi pokoknya yang pasti di setiap nah. uh, pilihan yang kita pilih, itu ada konsekuensinya ya. yang Mbak Inka ya. Jadi memilih itu bukan, yang penting saya senang, bukan. Hmm. Memilih itu, hmm. ya, saya ya, pilih ya. ini karena saya tahu konsekuensinya. konsekuensinya. Hmm. Nah, berarti kan tidak ada pilihan lain, kalau ingin masalah ini nggak jadi masalah bahagia itu tetap terjaga tidak ada pilihan lain selain memilih sudut pandang yang membuat ini tidak menjadi masalah dan sudut pandang itu selalu sudut pandang spiritual, spiritual. Ya, karena ada. memang sudut pandang spiritual itu Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya bagaimana menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak dia sehingga bisa dunia bahagia surga okay. Ah, iya. Nah kalau udah paham itu, iya, kita simil. tahu apa yang kita mau, iya. terus kita juga memahami bahwa ini ketetapannya Allah, Yasin, iya. Mbak Inka, gitu kan, terus dan setiap pilihanku ada konsekuensinya, iya. pasti aku jalanin, kalau iya. sudah paham, jadi jadi kerasa ya, jadi nggak akan bingung lagi juga iya. ya, kalau saya ketemu si sahabatnya ini iya. yang iya. melaporkan dia ke bosnya, iya. atau apa gitu ya. Iya. Jadi kita mulai memilih deh, sudut iya. tangan apa nih kalau gitu gitu mm -hmm. kan, mm -hmm. yeah. nah yang kita tawarkan sudut pandang itu tentunya sudut pandang spiritual yeah. yang pertama banyak sudut pandang spiritual itu mm -hmm. artinya 6.236 ayat Alquran mm -hmm. akan bisa kita pakai mm -hmm. sebagai sudut pandang untuk melaksanakan nah, uh, uh, untuk bisa merasakan masalah itu nggak ada misalnya mm -hmm. gitu kan mungkin Cindy sama Mamemi juga nanti banyak bisa membantu gitu ya, mau, mm -hmm. karena banyak sekali misalnya Kan kita dikatakan, kalau berbuat baik, itu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, sendiri. Kalau kamu berbuat zolim, kezoliman itu adalah menzolimi dirimu, dirimu sendiri. sendiri Nah berarti, bisa nggak dikatakan sama Solmet Yusuf Teman saya itu bukan menzolimi saya, tapi dia menzolimi dirinya di sendiri. sendiri Lalu kenapa saya ah, stress, ya, ya, terus aduh, ya kan ya. Jadi Gak ada orang yang bisa menjolimi kita Seperti kecuali kita ya, kecuali diri kita sendiri setanan spiritual itu jelas setiap per, uh, setiap perbuatan harus dipanggung sendiri. sendiri ya lalu yang kedua ketika kita menyadari kerja itu adalah ibadah ya kan kerja kan ibadah ya iya mencari hmm. nafkah itu kan perintah Allah iya. ketika kita menjalankan perintah Allah maka kategorinya ibadah hmm. Nah, ketika kita melakukan ibadah, kan harusnya yang terasa itu damai, tentram ya. enak, saat ada yang rasa yang nggak enak, pasti saat ada yang, yang salah, hmm. itu sudut pandangnya Sudut pandangnya jadi hmm. salah hmm. ya Mbak ya? Karena Al-Baqarah 38 jelas mengatakan kalau kamu ikuti petunjukku, tidak ada rasa was-was, gelisah was -was maupun was -was bersedih hati bersedih ketika kita gelisah was-was bersedih hati, berarti sedang tidak mengikuti petunjuknya itu tidak, indikasinya, indikasinya itu, indikasinya. itu aja itu. mudah ya hmm. tapi mengganti hmm. hmm. sudut hmm. pandang itu ya hmm. untuk hmm. kebanyakan hmm. orang, untuk aku sendiri juga nggak hmm. semudah hmm. itu hmm. lalu ada lagi hmm. kalau kita Uh, dizolimi maka ada transfer pahala hmm. nah, jadi hmm. coba hmm. coba Gila. kita tanya sama Solmed Yusuf hmm. Solmed Yusuf gitu lebih penting mana kehidupan dunia atau kehidupan akhirat nah. pasti dijawabnya kehidupan akhirat berarti nah. lebih penting tinggi mana nilainya pahala atau uang tentu pahala, pahala ya kalau, iya, kalau ada iya. ketika <laughs> Ada seseorang menzolimi kita, memang dia sedang memberikan sesuatu yang buat kita nilainya tinggi sekali. Bayangin, hmm. untuk dapat pahala tuh salat kita Susah, harus sesuai, ya. kita puasa tuh harus sesuai dengan kehendak Allah. Ini tiba-tiba ada gratisan dikasih gitu. Iya okay. ya, itu <tik> gratisan bonus, ya, alhamdulillah ya. banget kan. Aduh, nah, ya, eh, gitu, oh. jadi dia bisa, yee yeah, keren gitu. Hmm. Jadi temennya hmm. jahat nggak? Wah temennya keren banget. Kenapa? Memberikan Enggak. loh, sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan di dunia di akhirat. E, keselamatan di akhirat. Jadi, e, ketika di Zolimia, orang itu sebenarnya keberuntungan buat kita. Jadi Kalian, terima kasih. <tuk> iya. Terima kasih. <tuk> Jadi ya belilah kue yang paling enak. Iya. Berikanlah kepada temannya. <tuk> gitu. Memberikan hadiah yang lain. Ya. Ah, ya. Nah, bagaimana dengan uang rezeki? Hmm. Kan aku butuh uang. Nah. Ya. Kita juga bisa menyadari bahwa kan rezeki itu tidak bertambah, tidak berkurang, hmm. tidak maju, tidak mundur, hmm. tidak ketukar. Hmm. Selama hayat dikandung badan, rezeki itu dijamin. gak usah khawatir rezeki hmm. dunia. Hmm. Kan rezeki dunia bukan dari kerjaan aja, ya. dari ya, orang ya. lain banyak sekali. Wakil-wakil Allah Yang menyampaikan Rezeki dari Allah kepada kita Bukan melalui hanya kerja Ada sehat Anak istri sehat Semuanya manis Man. bisa Masih bisa makan Masih bisa berteduh ya. teman, dia, yang oh, baik, ya, Mbak, ya. teman yang baik Teman yang baik Teman yang jahat, jahat iya, yang, nak, yang baik dia memfasilitasi kita yang, yang jahat, jahat dia mem memberikan memberi, cuma-cuma Masalah, cuma -cuma. masalah. E Jadi aja. gak ada ya, <laughs> bener -bener. Jadi semua ternyata baik ya? Luar ya, iya. nah, biasa Jadi oh. memang dari Tuhan itu gak pernah buruk ya. Cuma hmm. tips dari aku Yang penting kita fokus di koridor ya. Ketika kita fokus di koridornya Semua yang di hadapan kita itu adalah ketetapan Ketepan. Tuhan ya kalau kita tidak di koridor, maka di depan kita akibat ulah kita sendiri ya, sebab akibat ya, kita Tuhan tidak ya. ikut campur ya, tidak ya. ada yang namanya takdir, tidak hmm. ada yang namanya dizolim enggak ada, itu akibat ulahmu sendiri ya. jadi memang begitulah eh, sudut pandang spiritual dengan sudut pandang spiritual, masalah jadi, gak, Jadi ada, gak ada pastinya, iya ya, gitu. ya, ya. Oh, enak banget <laughs> ya, ya. <semuanya>. enak banget. <laughs> gitu deh. Aduh, semoga. Semoga. Suamet Yusuf. Iya. Terjawab yang ya. Yang dirasa iya, salah iya. besar, ternyata, iya, ternyata dengan merubah sudut iya. pandang itu ya. Berproses untuk dan berproses berpikir. Akhirnya jadi, enggak ya masalah sih. Ya. Iya, enak <laughs> banget nah, malah dapat jadi bonus. Kasih, dapat hadiah iya. bonus besar, mm -hmm. bonus iya. besar. Iya. Iya, benar tadi kata so, Mbak Inga, kita susah-susah cari pahala Tiba-tiba kan, nah, iya. dapat iya. begitu aja cuma-cuma gitu kan disuruh anter kan. Iya. Saya <laughs> enggak so, mau ya. Tuh iya. <laughs> Coba aja ya, coba ya kalau kita dizalimi seperti itu sampai PHK. Yang hmm. pertama kita dapat tentunya dapat uh, kebutuhan kita hmm. untuk bisa Uh, uh, ke surga ya hmm, Selamatan hmm. di akhirat. Yang kedua kita punya banyak waktu untuk istri dan anak. Hmm. Yang ketiga kita bisa masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan pada saat kita kerja. kerja ya. Itu semua kalau kita lakukan semata-mata karena Allah itu bertambah lagi pak. Hmm. Sementara rezeki ngalir terus dari Tuhan. Ya. Rezeki dalam bentuk apapun ya. Apapun ya. Ya. Ya. Memang kita kerjanya soalnya senangnya sama apa yang terlihat Iya harus iya. ditangani nih, kelihatan nih rupiahnya ah, itu iya, iya, membuat iya. kita jadi uh, sulit ya sulit merasakan yang tidak terlihat tadi terus di sudah pandang lingkungan pasukan. sih ya, ya. gitu ya, ya. harus ada harus raksil. yang rezeki tuh yang, yang terlihat mm, mm, mm, mm, yang kepegang mm, mm, gitu ya mm, padahal ternyata rezeki yang terbesar justru yang malah nggak kelihatan iya, gitu iya. Ya. rasa hmm, terabaikan bahagin. selama ini Iya ya, kan Tadi Mimi juga bagus ya, hasil bener selama ini kita ikhtiar itu untuk hasil, padahal ikhtiar itu untuk ibadah hasil, dan ikhtiar nggak ada hubungannya, ya ikhtiar tuh. Kitanya. kerjaan kita, ya. upaya kita, hasil Allah hasil ya. Allah apapun hasilnya ya. nah kita tuh berjuang untuk hasil, padahal hasil nggak ya. usah dipikirin itu yang karena hasil makalah. dijamin iya <laughs> itu dia, bener-bener ya. pada saat hasil enggak ya. sesuai dengan nah. Nah, awal langsung kita, nah, nah, langsung Iya itu. langsung ya. gitu ya, hasilnya, ya. Hmm. itu kan uh, perintah Tuhan jadi setelah kamu sholat subuh bertebaranlah kamu di muka bumi untuk hmm. itiar tapi Allah nggak suruh pulang mm. sampai bawa uang, enggak, disuruhnya cuma ikhtiar. urusan bawa uang atau segala macam itu urusan aku, Pak Wih, Iya Jadi memang gitu, ya. itulah hebatnya e, kalau kita ngerti ajaran-ajaran Tuhan, ajaran Tuhan itu dahsyat banget. Ya. Gak pernah adalah kayaknya manusia yang bisa membuat ajaran, seperti, Seperti itu, ini ya. Ya. itu ya, ya. Jadi rugi sekali kalau kita nggak pakai, enggak hmm. pakai hmm. dan nggak mau mikir ya, mikir ya. dikit aja gitu ya. Benar. Hmm. Ya, mau mikir dikit pasti <laughs> ya. kita memilih sudut pandang spiritual ya. yang akhirnya membuat kita hmm. senang, senang terus ya, ya. <laughs> bahagia terus. Iya. Gitu ya, Jadi <laughs> memang ada bahagia selamanya bisa, gimana? bisa ya Mbak. Nah. Bisa kalau pakai sudut pandang spiritual. spiritual soalnya kayaknya udah mikir, tapi makin mikir makin gak enak, berarti salah mikir <gak> iya, berarti mikirnya arahnya ke solusi nah, hmm. itu makanya gak enak, makanya iya. stres iya, Karena solusi kok gak dapet-dapet iya. <gak> ada kan? hasil <gak> ya. disitu iya, harusnya kan mikir itu bagaimana supaya kebahagiaan saya tidak terampas nah, itu, sehingga saya mikir. bisa mudah untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan kan tugas dari Tuhan banyak bukan hmm. hanya bekerja aja kan hmm. tetapi memaafkan yang menzolimi hmm. itu tugas hmm. sabar ketika dizolimi itu tugas ya kan hmm. memfasilitasi okay. kebahagiaan e, mitra hidup itu tugas ya kan yeah, yeah. kalau terus e, punya waktu untuk anak memfasilitasi kebahagiaan jiwa titipan Allah itu tugas, tugas. juga ya jadi sebenarnya tugas dari Allah itu banyak banget Hmm. Dari pagi sampai malam 24 jam Yang sering kita lupa Ingat aku hmm. dalam keadaan duduk berdiri dan berbaring hmm. Ya kan? Nah hmm. itu aja kita nggak pernah lakukan tugas itu Kurang kenapa kita sering sekali Kebahagiaan kita terampas. terampas ya mbak Jadi banyak sekali tugas Kalau kita menyadari banyak tugas kita gak punya waktu untuk mengkritisi orang, mm. sibuk mm. sendiri ya, Mbak? Ya, kita ya, gak ya. punya waktu untuk memperbaiki uh, diri, me me menilai orang, mm. mengkritisi yeah. orang, menghujat, apalagi menghujat. Mm. Ya, gak punya waktu begitu ya. banyak, tugas-tugas kita gitu sih. <tuh> nah, <tuh> ya jadi PHK emang ada masalah. emang masalah. PHK kayaknya kalau sobat Yusuf. Hmm. dengerin, nonton hmm. episode ini, kayak hmm. langsung lari ke toko kue terenak ah, ah, ya, kirimin kirim yang paling enak iya. sama siapapun yang menzolini <laughs> itu nah, satu kasih. lagi tuh, uh, PHK tidak membawa kita ke neraka, jadi nah. gak masalah hmm. <laughs> yang masalah itu ketika mau bisa sesuatu itu membawa kita ke neraka, ya. itu masalah besar ya. ketika kita di luar koridor itu ya, ya bambangkan bambang ya. dari ya kita marah, itu bisa membawa kita ke neraka karena sabar itu utama sehingga Allah memastikan Allah bersama orang sabar jadi sabar itu utama, harus kita perjuangkan hmm. memperjuangkannya ya. dengan itu ya. tadi ya, merubah, sudut, merubah pandang, sudut pandang, berpikir ke arah yang iya sesuai ya. Igunya, mm -hmm. yeah. baik biar yeah. Allah mm -hmm. itu juga menjamin orang yang mem memilih sabar itu uh, uh, sama juga dia uh, masuk ke ditempatkan okay. ke surga. Jadi ketika kita marah kita sedang menutup pintu surga. Aduh sayang banget. Kan sayang, oh, sayang Ia, banget. Iya, iya, iya, Ia, iya. Tapi yeah. Bisa bilang sayang banget itu harus mikir dulu. Harus tuh. mikir dulu. <laughs> harus pakai sudut pandang <laughs> yeah. spiritual dulu baru, baru bisa. Iya, yeah. sayang mm -hmm. banget. Iya. Mm -hmm. <laughs> <baya. laughs> <laughs> Jadi memang berpikir itu harus dengan untayan yang uh, berjenjang. Gak bisa kita, udah deh cepetan gimana nih biar gue sabar. Gak bisa. bisa. Iya, iya, iya, Harus iya. ngerti dulu dari awal, saya mau apa. Mm -hmm. Tujuannya mau apa, kalau saya yeah. pilih ini apakah mungkin bisa terjadi. Ya kan, mm -hmm. mau menyelesaikan masalah, di luar kendali. Yeah. Itu sama juga mimpi. Yeah. Menginginkan oh. sesuatu yang belum tentu terjadi dan tidak ada kendali kita. Mm -hmm. Nah tetapi, yeah. ingin saya ini bisa bahagia terus nah orang yang cerdas tentu memilih sesuatu yang dalam tuh iya tuh jangan coba-coba kita atur yang kan pernah bisa kita kendalikan aduh luar biasa sudut pandang itu tuh yang belum pernah ada di seluruh sana Jadi harus rela untuk membakarnya sih Iya, masih rela memilih sudut pandang Yeah. semoga tadi Mbak Inga iya, juga ya? jelasinnya juga etusi banget ya bacaan yeah. <tun> gitu ya memang harus ya, mem begitu yeah. tata, yeah. begitu yeah. dan semang ini bukan mm -hmm. berlaku untuk PHK aja kan yeah, semua laki-laki perempuan kan banyak variasi ujian Allah yeah, ini ya. bisa kita gunakan hmm. yang teman-teman wanita yang uh, punya yang punya masalah seperti ini di kantor terus dia berbisnis Ya bekerja ini bisa dipakai. Mm -hmm. Yang penting pegang rumusnya. Ya. Yeah. Tidak ada orang yang ya, bisa menjaring orang ramai. Ya. Mm -hmm. Kecuali aku, aku munculin diriku sendiri uh, ya. Ya Bagaimana, Solmed Yusuf? Semoga apa yang kita bagi e, cukup membuat Solmed Yusuf berpikir ya jadi bantu, alat bantu untuk Solmed Yusuf juga Solmed di, di luar sana untuk berpikir betapa tentram rasanya mm -hmm. hati nyaman saat kita mau mm -hmm. rela mm -hmm. merubah sudut pandang yang selama ini kita punya ke sudut pandang spiritual yeah. ini nah, tadinya marah, iya, jadi iya, iya. tersyukur bersujud syukur Aduh. Amin. Amin. <laughs> <laughs> ya karena emang kita kan sharing begini hmm. biar masalah emang Amang ada, ada Kenapa apa kakak Indi? Masalah emang ada cuma ada di mana? Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga ada di Youtube dan Spotify Setiap hari Kamis dan Senin, ya, jam 4 sore Jam 4 sore, iya. seminggu dua kali iya. Kita juga menunggu sharing dari soulmate ya, semuanya Seperti soulmate Yusuf ini Iya kan, mau berbagi cerita, berbagi rasa, atau bertanya Kita sangat-sangat menanti itu Karena buat bahan, buat kita Iya, belajar. kita juga butuh menambah wawasan-wawasan ya. kita ya Mbak Inka Cynthia. Ya, ya, Solnet terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment di link di bawah ini ya Soulmate.